Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mojib. Gimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala Dijauhkan dari segala macam bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di sini, guys, ada videonya Fikri yang direquest oleh teman-teman sekalian. Tak pernah tengok yang seperti ini. Makanan tepi jalan Kuala Lumpur. Kalau udah kesana itu pasti yang pertama yang dipikirkan pasti makanan lah guys ya Apalagi teman-teman sekalian Fikri udah dua kali ya kan Dia pasti tahu lidahnya sudah kenal gitu Dengan makanan-makanan yang sedap di Malaysia Dan mungkin ada makanan-makanan yang masih banyak belum Fikri makan seperti itu guys Dan di sini kita akan melihat ya makanan tepi jalan dan Fikri makan apa aja dan apa yang terjadi sebenarnya di vlognya Vicky di kali ini Jom kita tengok bersama, let's go Oke, okay. cry, kata Bang deh cry, <laughs> Mantap Balik oh, lagi di tempat itu Oh di tempat dulu kayaknya ini ya Makan nasi goreng banget Oh betul kan tempat dulu Ini di depan, di depan Eon Selamat AU. Di guys. Oke lagi kita di Mantap. Oke okay guys, hmm. jadi di sini aku menemukan ada parkiran motor ternyata guys. Tapi saya okay. aku cari sampai ujung aku tak menemukan tukang parkir di sini guys. <laughs> Mereka bisa banyak motor. Iya, iya, iya. Mereka masuk, keluar tuh mereka tanpa harus diatur oleh tukang parkir ya. Oke. Okay. Parkir sendiri ya kan keluar sendiri pasti begitulah. Nih guys, kalian bisa lihat eh. di sini banyak motor tapi enggak ada yang namanya tukang parkir guys di sini. Oke. Okay. enggak ada yang namanya Pak Ogah ya. Di... Pak Ogah. Di ini kalian bisa lihat sendirilah mereka parkir lalu pulang begitu aja, enggak ada yang parkirin eh, mundur, menarik <laughs> motor untuk menarik motor biasanya atau ya seperti itulah. Kita akan lihat guys, di sini ada makanan-makanan khas dari Malaysia. Oh, ini ada peniaga-peniaga tepi jalan ini kan? Suasana sore hari di Kamar Tiu. Oke. Okay kita lihat ini ada takoyaki chef mat. Oh, mat oh takoyaki chef mat oh sedap nah. nih guys ini hmm. yang pertama kita lihat di sini ada oke okay. ini apa guys cumi-cumi kah oketiao oh, bihun oh masak masakan ini alright hmm, dia dia dia masak-masak langsung di situ ya. Mantap sih. Hmm, macam sedap. Eh. Macam sedap. Ini apa nih? mat Ada guys. Oh, ada matrok. Apa ini? Oh, macam ayam contoh eh. Oke, okay, I'm going kunyih. Alright. Ini ada jus jambu Oi. juga guys Mantap Jus jambu Jambu potong uh -huh. Lalu ada apa ini Nasi Sambal, lemak petang ah. Nasi lemak petang Sorry guys Banyak. Alright Murah-murah lah mesti uh, itu RM2, yeah. RM3 macam yeah. tu, eh Ah, ayak tebu. Oh, nasi ayam. Eh bukan. Ayak asam. asam. Saya kira ayak tebu lah. Eh macam sedap tu. Masakan khas mana ni pak? Ya. Masakan khas mana ini? Daerah negeri mana? Ya, ya, ni... Utara. Utara, kan, ah, uh... utara. Kelantan, ke Kelantan, kan? Kelantan atau? Ah, Bina ataupun Kedah Ah, oh, ke Ah, Utara, oh, Kedah. Kedah. Oh, ah, okay. utara. Kelantan. Tengar, Ransang tu kau mana guys? Sesam. Dia berarti uh, sapi ya. Okay. Daging sapi. sapi kerbau? Daging uh, daging daging lembu. lembu. Daging lembu. Wah. Oh, yes, ah. ah. Ini lembu lah. Kasi Mas. Oke. Oke, Rendes. Tu masakan dari utara berarti banyak juga guys. Masakan ah. masakan Kedah, kan sini guys. Haha, gedang kan. Masakan kedah, Ini ada lagi di jejari kledek eh. goreng, Pisang goreng sambal kicak. Eh, macam mana tu? Pisang goreng sambal kicak. Eh. Pisang goreng sambal kicak. Hehehe. <laughs> Baru tahulah saya. Assalamualaikum. Bang, ini apa bang? Jejari je kledek tu apa? Nama pisang tak atau? Kledeknya. Oh, Ubi. Oh, B. Hmm. Ini pisang apa nih bang di sini bang? Pisang apa? Abu. Pisang Oh pisang goreng. Oke. Okay. Dua ringgit boleh deh bang? 5 bang, bang Bagi bang. ringgit boleh. Oke, kita coba. Dua ringgit. Dua ringgit guys. Kita Dua ringgit dapat lima ya. Eh. Tuh. Dua Oh dua doang Satunya satu ringgit lah Kan Biasa kalau dah guna ah Apa nama tu Kertas tak payah bagi Plastik kalau Kalau kat luar sana <laughs> Kalau kat sini tetap aku ada aku plastik apa -apa. Dua Okay Ya Oke. Okay. Oh, dibayarin Fikri baik banget. Cimcao Kopi ais padu. Nikari padu. jagung rebus, dan ah, oke. Okay. Roti guys. roti kaya. Ah, kalau makan roti kaya jadi kaya lah Mantap. Banyak juga yang jualan di sini ya. Jus nanas fresh Jus nanas fresh 3 ringgit eh kecil 5 ringgit besar kan Ini segar-segar nih -segar. guys Iyalah lah Ini yang dijual Bang Re ini kan Ini, ah. ini. ini lagi ada yang bener ringgitnya Oke okay. okay. Seronok ya, guys. Boleh pusing-pusing uh, gak sini ya? Kan oke, okay, ini food truck banyak banget ya. Ah, ini ada kue ali, kue ali kalau di Indonesia. Oh, bener-bener uh, kue Oh, di sini ini peneram. Di sini namanya apa, Bu? Kue apa, Bu? Beneran Umi. Hai, yeah. Umi itu nama ininya. Nama kuenya peneram yeah. Oh, ini asli mana? Kue ali. Kuenya? India ya, India ya, aha oh. oh di Indonesia namanya kue ali ini, kue ali, kue kayak ali, atapnya, kue Arab. Gitu, kayak ah, itu Arab, gitu. Arab, Arab, 6, 1 ringgit, coba. Okay, 1 ringgit. Ini mungkin kayak Arab, Arab, Arab, ya Arab, Arab, Arab, Arab, Arab, Arab, Arab, Arab, Arab, Arab, Arab, Arab, Arab, Arab, Arab, Arab, saya belum pernah juga makan Siap, kue Ali ya. Kasih Anak. Oh, ada anaknya. Hey guys. Oke. Okay. Laksanya Laksa bersarang, Laksa bersarang garlic oil. Laksanya bersarang garlic oil. ada apa lagi Maksudnya macam mana tuh? Oke. Okay. Apa ini Bu? bu? Mbak, Kak. Apa ini, Kak? laksa bersarang. Oh, telur ini ya maksudnya ya? Ini telur ya? Ah. Oh, oke. Okay. Oh, maksudnya laksa, di atasnya ada di atas Ada sarang, sarangnya, ada sarang, gitu ya, ya. Oke, oke. Terima kasih. <tuh> <tuh> <tuh> okay, paham, paham. Terima kasih Oke, paham-paham. Terima kasih. Oke, okay, banyak food eh, truck di situ kita ya. Ada sarangnya beberapa gorengan dan makanan. Kali kita akan review guys. Coba nanti ada Ya, makasih. Okay, oh ya, ya, hey guys. Ini unik banget guys. Mm. Kowe alinya, alinya, <guluh, tuk tuk> alinya. <tuk> alinya. alinya ternyata segini kecil banget. Ternyata kali. So, get a good day seperti gambarnya. Ternyata emang kecil-kecil. kok bisa ya? Kok bisa? Rasanya ya. sama enggak sama yang di Indonesia ya? Hmm. kurang lebih sama tapi dia agak crunchy guys oh crunchy hmm iya sama sama-sama okay. sama di indonesia namanya kue alih guys kue alih saya nggak pernah kabarnya cobain sih unik kecil Oke. Okay. Hmm. kecil-kecil ternyata penaram. peneram Apa? peneram peneram Bener. Beneran. Pengalah salah. Beneran. Di di dipleset kayak Oke, Abang Endi kayak bo bohong itu ya. Gede banget. Itu porsi aku lah. Aku lari seharian, jadi ujung Indonesia ke Indonesia, minumnya segini baru, bener. Gila, gede banget. Gede banget, asli. Ini galon dong, galon dong. Pursinya jumbo kan? Ini dia pakai cerah. <guluh> Kalau hilap, nih gue langsung mandiin, guys. Langsung seru guys. seru guys. seru seru kalian seru banget. Kuyur, bukan disiram ke atas kepala. Itu itu. <laughs> Udah <tuk> guys. ada guna yang gini Serondok, <hbetul tuk> ah, ini Serondok, guys. Serondok, guys. Serondok, guys. Itu guys. Serondok, guys. Serondok, guys. Serondok, guys. Serondok, itu. itu, itu, itu kalau habis, gila, sih. Tadi gua, gua pikir ini cerekia kita berempat sendiri <tuk> gila gede banget asli sama sama mukanya fikri ya Allah gede Masuk banget Malaysia, nih, bang. asli kan, karen -karen. ya Allah mantap minumnya bukan yang sedih jadi yang langsung hahaha <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> badan basah semua basah semua <tuk> <tuk> ya Allah udah minum lu sedikit banget <tuk> Gak pantas harusnya glek glek gitu Oke, kita lanjut, guys. Ini produk yang selanjutnya Ini adalah pisang goreng Sama namanya juga pisang goreng Tapi ini kayaknya pisang jenis apa ya Ini jenis apa Kan nah, ada pisang oli Pisang oli Pisang oli Pisang kepok itu kalau enggak pisang raja, Gimana-mana pisang sama ya? Sama tuh ternyata sama Lawak bener sih asli Ngapain gue Kalau pakai sambil loh Iya ada sambilnya enggak? Enggak ada gini doang Ada biasanya Ya. karena gua beli? Itu kan sama ya. <laughs> Mending makanan yang lain kayak laksa terus dan lain sebagainya, nasi lemak gitu. Enak enggak sih? Kayaknya sih enak. Goreng pisang, salah. Goreng pisang namanya. Oh, sama aja, pisang goreng. bilang sama aja, pisang goreng pisang lu bilang setengah dua di sini, di sini. satu setengah perbedaan. Setengah oh iya benar-benar. Sama aja, kan? Asli ngakak Oke, okay guys, jadi Fikri itu kesana tadi nggak sadar kalau di Indonesia banyak banget tuh pisang goreng gitu. Dan ya, masa ke Malaysia cuma beli pisang goreng? <laughs> ngakak asli ya Allah, seru banget sih keseruan mereka itu bersama gitu, guys. Ya, rame-rame disitu keren banget. Jadi buat teman-teman yang mau berjumpa dengan mereka Bisa langsung komen aja guys Mungkin di live streaming mereka Ataupun di game mereka dan lain sebagainya Nah bagaimana cara supaya istilahnya bisa terhubung dengan mereka Dan juga mungkin bisa ketemu, bisa meet up seperti itu ya kan Sehingga teman-teman juga bisa terobati Yang awalnya hanya nonton di layar gitu kan Sekarang boleh jumpa langsung dengan orangnya Seperti itu Dan itu sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menyenangkan Pasti seronok juga lah bertemu ya kan Bincang-bincang, borak-borak seperti itu Oke mungkin itu saja video kali ini guys Tetapi ikuti terus perjalanan daripada Bang Re, Fikri, NDTK, dan juga Cak Lonjong guys, stay tune di channel mereka Subscribe, subscribe, subscribe Dan nyalakan loncengnya Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Saya Peminta Ududri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh